Guys nice. ketemu lagi dengan saya Oza, kali ini saya ingin memberikan guide mengenal instalasi folder dari Blade Soul, karena banyak yang error jadi saya berikan guide-nya di sini oke jika kamu install Blade and Soul saat install, misalkan kamu install di D ataupun di E tapi launchernya akan tetap ada di C, jadi Blade Soul ini bisa diklik kanan di uh, shortcut-nya yang di desktop bisa diklik kanan, kemudian properties Nanti di sini mereka tetap ada di C. Padahal saat saya install ini ada di E, saya taruh di E, BNS, BNS, bin. Nah, foldernya ada di sini. Saya taruhnya di E saat install, tapi adanya di C launchernya Oke, untuk yang pakai enggak uh, capek ataupun saya Cyberindo untuk menarik yang dari CD seperti ini akan ribet. Jadi saya berikan uh, cara mudahnya bagaimana caranya bisa narik ke klien. Oke, okay, ini dia caranya. Uh, Blade and Soul Launcher menggunakan parameter, parameter ya. Untuk yang disless juga berguna ini. Ya ini dia menggunakan parameter. Jadi saat membuat uh, shortcut ke desktop dia menggunakan parameter seperti ini. Ya, jadi ada parameternya. Nah. Uh, sebelum saya ngasih tahu parameter, saya kasih tahu dulu cara pindahnya. Oke, okay. BNS di desktop bisa diklik kanan shortcutnya. Oh, sebentar. Yang penting saat blade and soul di double klik, ini saya double click ya. Yang penting instalasi sudah berjalan normal seperti ini. Jika sudah normal, baru silahkan dipindahkan. Oke, okay, saya close aja ya. Close karena sudah normal. Saya klik kanan properties, kemudian bisa open file location. Ya, nanti ketemu file ini, folder-folder ini, ini bisa diklik di sini. Ini filenya ada di saya, kan Oke, biarkan saja. Kemudian ini kita blok semua, klik kanan, kemudian di copy. Setelah di copy, boleh dipaste di folder mana aja yang kamu mau. Saran saya sih ditaruh di dalam, klien The BNS nya jadi BNS-nya saya taruh di E kali ini kemudian di BNS. BNS bin ya misalkan saya bikin folder baru di sini, saya klik kanan, new folder. Ya, saya namakan dulu, namain apa ya? Oke, saya taruh Oza tampan di sini, folder baru. Oke, ada Oza tampan bisa di double click saja masuk. Nah, nanti isinya masih kosong, diklik kanan kemudian paste. Ya, ini dia file-filenya, file-file yang tadi. Nah, kemudian saat NC Launcher di double click dia akan keluar error. Error ini terjadi karena parameternya belum pas. Nah, gimana cara mengubah parameter? Nah, nanti saya kasih tahu. Oke, sekarang yang di atas ini, di atas ini bisa diklik. Kemudian, jadi nanti bisa tahu nih, ada di mana nih? Ini kan ada D, BNS, BNS, Bin, Oza Tampan. Ini bisa diklik kanan, kemudian di copy tempat yang tadi di paste ini. Dan di sini ada nc ini NC launcher. ini bisa diklik kanan open with notepad. Ya, nanti kebuka seperti ini setelah dibuka di notepad. Nanti di sini ada install file path sama dengan nah, ininya diganti. Diklik kanan saja kemudian di paste. Ya, di sini ada e bns bns bin oza tampan ya ini bisa di-close saja, close kemudian di-save oke setelah di-save, nc-launcher di-double-click dia tetap nggak mau karena nggak ada parameter gimana caranya biar ada parameter, ya daripada bikin baru mending kita gunakan yang udah ada di desktop oke ini yang di desktop, launchernya bisa diklik kanan, kemudian properties kemudian file ini, c program files nc nc launcher ini diganti diganti dengan yang tadi. Jadi tinggal dipaste saja. Yang atas juga sama, tapi nggak usah sampai kanan. Cuma ininya aja, sampai Launcher dipaste. Jadi nanti di sini di atas ada E BNS BNS bin ozatampan NC Launcher exe. Yang bawahnya E BNS, BNS tempat yang tadi diinstal. Oke. Kemudian bisa di oke Setelah di -oke, kemudian di double click BNS yang ada di desktop ya okay, kita lihat apa bisa ya saya sambil bakar rokok oke okay, ternyata bisa saudara-saudara sekalian ternyata saudara-saudara bukan saudara saya oke okay, uh, sudah bisa ya kemudian saya tutup aja uh, karena ini udah di E jadi walaupun saya di format ataupun di install ulang nanti tinggal uh, bikin NC Launcher yang baru aja bisa klik kanan send to desktop Ya, asal tahu parameternya ya. Bisa dilihat di uh, shortcut yang tadi ini ada parameternya. Ini parameternya dari smiring launcher ID dan lain-lainnya ini diblok sampai kanan, kemudian di copy. Misalkan ini tadi saya bikin shortcut baru, klik kanan properties. Ya, ini bisa di, dari kanan pencet spasi satu kali, kemudian di paste. Nah, jadi nanti seperti ini. kemudian di oke, Nah jadi ini bisa buat uh, main juga tapi dia nggak ada icon BNS nya ya, ini saya double klik, <tuh> tetap kebuka tapi nggak ada iconnya, icon bisa diganti tahu kan cara ganti icon shortcut, kalau nggak tahu bisa di search lagi di Youtube ya atau jika ingin gampangnya misalkan saya delete, uh, ini bisa di copy saja di paste disini misalkan jadi nanti habis install ulang atau habis apa ada launcher-nya di sini atau back misalkan ditaruh di sini atau misalkan ditaruh di sini terserah ini launcher yang tadi yang saya copy yang di desktop daripada bikin baru Nah kemudian untuk yang saya ataupun yang pakai nggak capek jangan lupa taruh parameter di parameter Jadi saat bikin shortcut nanti ada foldernya ditaruh di mana kemudian exe nya apa kemudian di bawah ada parameter parameternya sama sama yang tadi jadi ini dari garis miring launcher ini di blok dari garis miring launcher di blok sampai habis kemudian di copy taruh di parameternya nah kurang lebih seperti itu jadi semuanya sudah ada di eh semua kalau saya ini oke terima kasih banyak itu tadi guide dari saya jika ada kurang lebihnya dan kata-kata salah mohon maaf saya oza sampai jumpa di guide selanjutnya terima kasih